Untuk persingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu Kesehatan seorang LIBRA di bulan Maret Tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu Keuangan seorang LIBRA di bulan Maret Tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu Kaveh Pekerjaan seorang LIBRA di bulan Maret Tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang LIBRA di bulan Maret Tahun 2022.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 Secara umumnya, Ace of Swords itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai dan ingin mencoba kembali. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Libra tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Maret tahun 2022 yang di mana di sini disarankan kepada seorang Libra untuk menjaga kestabilan tubuh untuk memulai pola hidup sehat yang akan berdampak positif kepada dirinya di kemudian hari. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of One. Secara memyakuin, itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Libra, seseorang yang berada di sekitar Libra sendiri. Dan di sini menggambarkan, kesehatan seorang Libra tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Maret tahun 2022. Namun di sini disarankan kepada seorang Libra untuk fokus menjaga kestabilan tubuh, untuk memulai pola hidup sehat, untuk mulai berolahraga, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada dirinya sendiri, yang selalu dimotivasi, didukung, diberikan masukan oleh orang sekitar, oleh pasangan Libra sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The World. Secara umumnya The World itu diartikan kesempatan kedua, kesempatan lain mendapatkan kesempatan kedua, mendapatkan kesempatan lain, memberikan kesempatan kedua, serta memberikan kesempatan lain. Dan jika kartu The World kita gabungkan dengan kesehatan seorang Libra di sini menggambarkan, seorang Libra mendapatkan kesempatan untuk memulai pola hidup sehat, untuk menjaga kestabilan tubuh yang selalu dimotivasi, didukung oleh pasangan oleh orang sekitar, yang akan berdampak positif kepada kesehatan di kemudian hari, di bulan Maret tahun 2022, seorang Libra tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Dan untuk kartu keuangannya adalah Egg of Pentacle ataupun 8 koin. Secara umumnya, Egg of Pentacle itu diartikan mulai menghargai hidup karena hidup adalah proses. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Libra tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Maret tahun 2022, di sini juga digambarkan keuangan seorang Libra dalam proses untuk mengalami peningkatan yang dimana di sini satu usaha dilakukan, satu pekerjaan telah dilakukan yang akan mampu membuat keuangan lebih bagus di kedepannya. Dan di sini sarankan kepada seorang Libra untuk menjaga kedisiplinan kefokusan dalam bekerja yang akan mampu membuat kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cups.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 Dengan menjaga kedisiplinan kefokusan dalam bekerja yang selalu didukung, dimotivasi, disupport, didoakan oleh pasangan dan orang-orang di sekitar diberasa sendiri. Dan jika kartu doa kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Libra di sini menggambarkan kesempatan lain, kesempatan kedua didapatkan oleh seorang Libra untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan-bulan berikutnya. Namun usaha yang dilakukan berada di dalam bulan Maret untuk menjaga kefokusan, kedisiplinan yang bekerja. Yang didukung disupport dimotivasi oleh pasangan Libra sendiri yang akan berdampak positif kepada kehidupan Libra ke depannya. Dan untuk kartu karir pekerjaannya adalah Two of One ataupun dua tokat. Secara umumnya, two of one itu diartikan bersifat memilih satu lakukan, satu tinggalkan, dan tidak tertutup kemungkinan mendapatkan dua tawaran pekerjaan, mendapatkan peningkatan karir, menjalankan dua usaha sekaligus. Dan di sini menggambarkan, Kali pekerjaan seorang Libra mengalami peningkatan di bulan Maret tahun 2022 yang dimana di sini ada beberapa prediksi. Yang pertama, seorang Libra akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus, yang dimana akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan karir lebih bagus lagi. Prediksi yang kedua, seorang Libra akan mendapatkan satu. Pilihan yang dimana di sini pekerjaan yang paling-paling bisa membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Libra juga digambarkan akan membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Serta di sini seorang Libra digambarkan akan menjalankan dua usaha sekaligus yang dimana usaha sampingan dan usahanya sendiri yang akan mampu mendokrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang selalu didukung dengan kartu eco yaitu proses untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Pentacle Secara umumnya, Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar Libra, seseorang yang dekat dengan Libra sendiri. Dan di sini menggambarkan karya pekerjaan seorang Libra akan mengalami peningkatan di bulan Maret tahun 2022 yang dimana dengan mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus, menjalankan dua usaha sekaligus, berhasil membuka sebuah usaha miliknya sendiri, dan Mampu mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang sangat besar yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang selalu didukung didoakan oleh pasangan, didukung didoakan oleh keluarga, didukung didoakan oleh orang-orang sekitar serta pekerjaan ia dapatkan dari orang-orang terdekat yang akan mampu membuat keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan jika kartu doa kita gabungkan dengan kartu kerja pekerjaan seorang libra di sini menggambarkan seorang libra mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan peningkatan karet di bulan Maret tahun 2022 yaitu dengan mendapatkan banyak job banyak tawaran pekerjaan dengan menjalankan dua usaha sekaligus yang selalu didukung disupport dimotivasi didoakan oleh pasangan oleh keluarga. Dan satu pekerjaan ia dapatkan dari orang sekitar yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini seorang negra mendapatkan kesempatan untuk membuka usahanya sendiri yang akan mampu membuat kehidupan keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah 8 of Cup ataupun 8 piala. Secara umumnya, 8 of Cup itu diartikan melangkah ke dalam diri sendiri, temukan jawaban di dalam diri sendiri yang akan mampu membuat hubungan asmara lebih bagus lagi. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Libra yang sedang single. Seorang Libra yang sedang single sedang mencari sosok seorang pasangan yang mampu mengerti, menerima apa adanya seorang Libra yang dimana di sini akan membuat hubungan asmaranya perlahan, yang akan berkembang, yang dimana juga di sini disarankan kepada seorang Libra yang single baiknya fokus dan melihat seseorang yang dekat yang berada di sekitar yang mampu membuat hubungan asmara lebih bagus lagi dan kepada seorang libra yang sudah berpasangan di sini menggambarkan baiknya temukan solusi atas masalah di dalam hubungan asmara sendiri renungkan diri renungkan bersama seorang pasangan yang dimana mana di sini saling introspeksi diri yang akan mampu membuat hubungan asmara lebih bagus lagi dan melangkah ke depan serta melupakan masa lalu yang membuat hubungan asmara jauh semakin berkembang lagi dan untuk support energinya adalah King of One. Secara umumnya, King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada usianya di atas Libra sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Libra yang sedang single, baiknya meminta petunjuk, meminta bantuan kepada seseorang yang lebih pengalaman, kepada seseorang yang lebih tua. Untuk memilih satu calon pasangan yang akan mampu membuat hubungan asmara lebih bagus lagi. Serta di sini seorang Libra yang sudah berpasangan akan mendapatkan motivasi, mendapatkan masukan dari sosok orang yang lebih pengalaman, sosok orang yang lebih tua, sosok orang tua, untuk menjalani hubungan asmara yang lebih romantis, yang lebih bahagia di bulan Maret tahun 2022. Dan jika kartu dowat kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Libra di sini menggambarkan, sosok seorang Libra yang sedang single mendapatkan kesempatan untuk menjalin hubungan asmara di bulan Maret tahun 2022 dengan petunjuk dari orang yang lebih tua, orang yang lebih pengalaman dalam hubungan asmara serta di sini seorang Libra yang sudah berpasangan akan mendapatkan kesempatan untuk menjalin hubungan asmara yang lebih bahagia, lebih harmonis dengan dukungan dari orang tua, dengan masukan dari orang yang lebih tua yang akan mampu membuat hubungan asmara lebih bagus lagi. Dan untuk angka keberuntungan seorang Libra itu berada di angka 1, 18, 82, 27, 79. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Libra di bulan Maret tahun 2022. Semoga bermanfaat.